Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ahi, Uhti. Selamat datang di channel Perindu Surga. Tanda khusus umat manusia di Padang Mahsyar yang dikenali Nabi. 1. Umat manusia pada hari kiamat dipanggil secara berkelompok dan dipimpin oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala berfirman, ingatlah suatu hari, yang di hari itu, kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya. Quran Surat Al-Isra ayat 71. 2. Tanda putih bercahaya pada wajah, kaki, tangan yang merupakan tempat air wudhu, sehingga tanda tersebut menjadi pembeda dari umat manusia yang lain. Nabi Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis riwayat muslim yang berbunyi. Saya berharap bahwa kami sudah bisa melihat saudara-saudara kami. Mereka para sahabat berkata, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kami adalah mereka yang belum datang lahir saat ini. Mereka berkata, bagaimana engkau mengetahui orang yang belum ada saat ini dari umatmu, wahai Rasulullah. Beliau menjawab, tidakkah engkau melihat, jika seseorang memiliki kuda bertanda putih pada muka dan kaki-kakinya berada di antara kuda-kuda hitam pekat, Tidakkah ia bisa mengenal kudanya?" Mereka menjawab, "Ya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Mereka akan datang dengan wajah putih bersinar dan kaki tangan bercahaya pada bagian air wudhu, dan saya menunggu mereka di telaga." Semoga kita semuanya adalah orang-orang yang dikenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan minum dari telaganya. Amin. Wallahu alam.